baiklah para sahabat leslor dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini ada sebuah kabar yang sangat membahagikan sekali untuk kita semua ternyata persahabat bunda lesti Kejora ini sudah dua hari trending satu persahabat ya di twitter masya allah tahu nggak kalian leslolovers tagar lesti udah dua hari trending satu dari kemarin Masya banyak banget persahabat ya Memang luar biasa idola kita Mudah-mudahan selalu menjadi Inspirasi dan orang baik Untuk kita semua Info ini kita dapatkan dari akun Leslar Indonesia 2020 Ada kalimat caption yang dikutuliskan Apa ya tanggapan Lesti Soal trending di twitter selama dua hari Coba tanyakan Lesti Aduh cute banget ya Masya Allah Lesti memang selalu trending Diam-diam persahabat ya, selalu membuat kita bangga. Semoga semakin banyak dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita. Berikutnya persahabat kita lihat juga. Ini ada sebuah ungan spesial yang kita dapatkan dari Buna Lesti Kejora mengenai tanggapan Lesti Kejora pas kembali unggahan Rudi Salim dan kita lihat postingan Rudi Salim ini mengunggah kembali postingan dari Indosiar dan ada sebuah kalimat bagaimana tanggapan Lesti dan Bunda Lesti ini menuliskan sebuah kalimat juga ini ada apa sih hahaha <ganda lesti> kata Bunda Lesti juara persahabat ya masya Allah Bunda Lesti juga ini bingung banget ya tanggapan yang mana <lalu>, ini sih cute banget dan semakin membuat kita bingung dengan postingan Papa Bilar di igas pribadinya 27 menit yang lalu ini mengunggah sebuah postingan klarifikasi Papa Bilar menyampaikan Jadi begini sebenarnya tanggapan Lesti ketika dimintai tanggapan Lesti oleh suaminya Terkait tanggapan Lesti yang mana sebenarnya tanggapan Lesti adalah tidak menanggapi apa-apa Aduh memang cute banget ya selalu saja ada kelakuan yang membuat kita ketawa ngakak bahagia dengan tingkah laku dari Papa Rizky Bilar Untuk lebih lengkap klik tautan di bawah ini Kata Papa Bilar ya Aduh Masya Allah Semoga saja idola kita selalu sehat Selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Berikutnya persahabat ada kabar yang membanggakan juga untuk kita semua Ini kita dapatkan langsung dari Leslar Metaverse Ada sebuah kalimat info Hai Leslarian, kabar membanggakan kembali diberikan oleh Leslar Metaverse untuk Leslarian semua Leslar Metaverse saat ini sudah resmi menjadi partnership dari ICCA atau Indonesia Crypto Consumers Association atau Asosiasi Ikatan Konsumen Crypto Indonesia ICCA, sendiri rencananya akan menggelar acara besar di hari Jumat 1 April 2022 yang tentunya dihadiri oleh orang-orang hebat dari Indonesia, seperti Ibu Puan Maharani, Bapak Bambang Susatyo, Bapak Erlangga Hartanto, Bapak Nadi Makarim dan masih banyak lainnya jangan sampai ketinggalan ya Leslar ya Masya Allah, mudah-mudahan Leslar Metaverse sukses mendunia dan kita selalu bangga Mudah-mudahan idola kita selalu diberikan kemudahan. Amin. Berikutnya, persahabat kita lihat juga. Ini ada momen spesial yang sangat luar biasa. Saat Bunda Lesti kejora tampil di live Instagram J99 atau Juragan 99 Foundation. Kita dibuat bangga dengan suara Bunda Lesti. Bernyanyi selawat yang selalu membuat kita merinding. Persahabatnya Masya Allah suara Bunda Lesti. Memang kualitasnya tetap terjaga dengan baik Semoga selalu menampilkan penampilan terbaiknya Kita selalu support dan doakan untuk idola kita Dan berikutnya para sahabat kita lihat juga Ini ada momen spesial yang kita dapatkan dari Papa Bilar Yang sedang membuat konten Wow kira-kira barang siapa nih para sahabat ya Bikin penasaran?